Baiklah persahabat, menemani santai siang kalian saat ini Bangun Min akan menyuguhkan kabar terbaru dan vitamin bahagia dari idola kesayangan kita kabar pertama kita awali dengan info yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah Malam hari ini, Papa Bilar akan hadir di TransTV persahabat ya dalam acara Talksik. talk Talkso Asik Di acaranya Dodit, persahabat ya Rizky Bilar akan menjadi bintang tamu malam hari ini hari Kamis 30 Juni 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat jangan lupa sahabat ya jam setengah sembilan malam akan ada kejutan yang akan disuguhkan oleh Papa Bilar yang akan menjadi bintang tamu nih yang akan hadir di acara Taksik Trans TV info ini kita dapatkan langsung nih, persahabat ya dari akun Taksik dan Trans TV di situ menginfokan "Hello guys, malam ini ya, malam ini kita kehadiran Rizky Bilar yang pasti membuat malam ini berbeda dari malam sebelumnya. Yuk, jangan lupa nonton ya. Udah pantengin aja ya malam ini nanti hanya di taksi" TransTV tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 20.30 di TransTV Yuk sama-sama persahabat ya Kita pantengin TransTV Ada idola kesayangan kita Rizky Billar yang akan menyuguhkan Kebahagiaan dan akan Memberikan kejutan untuk kita Semuanya, ini udah fix persahabat Malam hari ini Kemudian persahabat disimak juga ya, Di unggahan Kak Ashraf Khalid Yang memposting foto Momen saat Pertemuannya dengan Leslar dan Juragan 99, persahabat ya. Momen semalam di acara dinner, luar biasa idola kesayangan kita, Alhamdulillah. Dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat. Di sini persahabat ya, pasti kalian salvok dengan pose foto Papa Bilar dan Bunda Lesti. Masya Allah banget ya, mereka memang sangat romantis. Papa Bilar merangkul Bunda Lesti, luar biasa. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng bahagia dan Mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Dari akun Instagram, bestmoment417 mengatakan Masya Allah, leslar dengan orang-orang baik dan sukses Amin, Masya Allah banget ya, kita bangga, kita bahagia sekali ya Alhamdulillah, idola kesayangan kita dikelilingi oleh orang-orang baik berikutnya para sahabat ya, masih di momen semalam ini ada kebahagiaan yang kita dapatkan para ya, masih di postingannya ke kali ini postingannya direpas -post kembali ya oleh Les Larsik video ini membuat kita bangga dengan idola kesayangan kita Sang Kejora Bunda Lesti yang disuruh nyanyi para ya dedek Lesti Kejora nyanyi sebentar tetapi membuat kita semakin nyaman dengan suara yang sangat merdu. Bikin kagum persahabat ya dengan penampilan Bunda Lesti Kejora mengeluarkan suara emasnya Di hadapan orang-orang hebat nih luar biasa banget ya Apalagi Bunda Lesti menyanyikan lagu kesukaannya Papa Bilar Judul lagu Bukan Cinta Biasa dinyanyikan oleh Bunda Lesti Masya Allah banget ya apalagi penampilannya semalam pun membuat kita kagum ya Luar biasa doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar di postingan ini pun banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan Dari rosa underscore les24lar mengatakan Lesti kecantikannya naik berjuta-juta kali lipat berhijab Rapi Masya Allah Ada juga perselamat ya tanggapan lain Diberikan dari akun hakaniyati mengatakan Masya Allah suara dede biar cuma seuprit udah bikin merinding Katanya tuh Luar biasa banget ya sampok dengan suara emasnya Selalu konsisten Mudah-mudahan ya di ke kejora mengeluarkan single terbaru Dan booming hingga trending amin. Berikutnya persahabat ya disimbang juga Alhamdulillah vitamin bahagia Kita dapatkan dari Abang Fatih Penyemangat warga Konoha semuanya Abang Els dan duduk santai Sambil nonton TV nih Sepertinya persahabat ya Masya Allah si embul Menggemaskan si ganteng Pokoknya inilah kebahagiaan Yang kita dapatkan hari ini dari idola kesayangan kita masih diunggah les larsik persahabat ya, kalimat caption pun dituliskan, duh kalau abang sudah nongol, hatiku cenat-cenut, haha, <tuh> lebay nih <tuh> ini cute banget persahabat ya inilah kebahagiaan BBL adalah penyemangat kita semuanya selanjutnya persahabat ya, kita lihat juga di unggahan Indosiar Indosiar ini memposting kembali unggahan dari Ibu Siwi Masya Allah banget ya, kebahagiaan juga kita dapatkan kemarin saat Leslar bersilaturahmi ke tempatnya Ibu Siwi. Dan kita juga salvok ya dengan kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Yey lucu banget Abang El waktu kunjungan ke rumah Ibu Harsiwi Ahmad. Kalau lihat dari ekspresi, kayaknya Abang El pengen berenang tuh, matanya liatin air mulu katanya tuh ya. Ini sih cute banget. BBL memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Doakan, support, dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan. Jangan sentinya persahabat yang selalu mendoakan, mudah-mudahan doa baik juga kembali ke kita yang mendoakan. Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, total stay tune ya di channel ini dan ikuti terus Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.